Seorang pria bernama King Ye. Kata-kata pria berpakaian hijau menyebabkan lindung tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti alasan di balik tatapan dijaga di mata pria itu. Yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling berbakat kedua di Sekte Dao setelah Ying Xiao Xiao. Sepertinya orang ini juga menyukai Ying Huan-Huan. Namun, sepertinya dia salah paham tentang sesuatu. Lindung tidak terkejut bahwa Ying Huan Huan memiliki begitu banyak pelamar. Dibandingkan dengan Ying Xiao Xiao yang sejuk dan tenang, Ying Huan Huan yang biasanya menyenangkan dan bersemangat dipenuhi dengan pemuda dan vitalitas. Paling tidak, banyak murid tidak berani berbicara keras di depan Ying Xiao Xiao. Namun, mereka bisa bersantai di depan Ying Huan Huan. Karakter yang terakhir juga cukup baik, meskipun statusnya agak tinggi. Dia tidak membeda-bedakan murid-murid Dao Sekte berdasarkan status. Selama itu bukan seseorang yang tidak disukainya. Dia bisa bergaul dengan mereka hampir sepanjang waktu. Karena itu, sulit bagi orang lain untuk tidak mengingatnya. Omong kosong apa yang kamu katakan. Di sampingnya, Ying Huan Huan menyipitkan alis cahayanya tepat saat Lindung akan menjawab. Dia memandang Qing Ye dengan ketidakpuasan sebelum berkata. Jika kamu berani mengucapkan omong kosong lagi, aku akan mengusirmu dari sini. King ye hanya sedikit tersenyum, menanggapi tanggapan Ying Huan Huan saat ia membentangkan tangannya ke arah Lindong. Namun, sikap diam dan cerdiknya ini sengaja menunjukkan hubungan yang relatif ramah antara Ying Huan Huan dan dia. Lindong menggosok hidungnya dan tersenyum. King ye adalah orang yang cukup licik. Respons main-mainnya akan dengan mudah menyebabkan seseorang merasa tidak pasti di hati seseorang. Bahkan, jika dia benar-benar menyukai Ying Huan-Huan, kemungkinan dia akan merasa frustrasi karena tindakan seperti itu. Sepertinya tablet desolate besar akan dibuka setengah bulan lagi, kan? King Ye menatap lindung dan berkata sambil tersenyum. Ketika kata-kata, grid desolate tablet, disebutkan, Bahkan mata Ying Xiao Yao sedikit berubah-ubah. Saat itu, dia telah duduk diam di depan grid desolate tablet selama beberapa bulan. Namun, dia akhirnya tidak bisa memahami kitab suci sunyi-sunyi yang terkandung di dalamnya. Lin Dong memandang ke arah King Ye dan mengangguk. Haha, saat ini, selain desolate hall, sudah ada murid dari tiga aula daosek lainnya yang telah berhasil mempelajari tulisan suci misterius dari aula masing-masing. Kali ini, Junior Lindong memiliki peluang terbesar dalam Aula Desolate. Aku telah lama mendengar tentang kesulitan dari Great Desolate Scripture. Semoga saudara Junior Lindong akan berhasil mencapai pencerahan kali ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah Nerd Emperor Scripture. Whole Earth aku lebih lemah daripada Great Desolate Scripture. Petik 2. Lindong sedikit mengaitkan alisnya saat dia memandang wajah King Ye yang tersenyum dia bisa merasakan jejak kebanggaan yang sangat tersembunyi dari kata-kata mantan. Tentu saja, jika King Ye benar-benar mempelajari Earth Emperor Scripture dari Earth Hall, ia akan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun, mengapa kata-katanya terdengar begitu syarat? Apakah itu karena Ying Huan-Huan, senior King Ye memujiku? Sedangkan untuk Great Desolate Scripture, akan beruntung jika aku mendapatkannya dan takdir jika aku tidak. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Dan yang bisa aku lakukan adalah mencoba yang terbaik. Lindung tidak tertarik berbicara omong kosong dengan King Ye. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan samar. Hei, bisakah kamu menunjukkan kepercayaan diri? Lagi pula aku mendukung kesempatanmu. Ying Huan-Huan mengulurkan tangannya. Dia menepuk pundak Lindong dengan cara yang membesarkan hati ketika tawa cintanya terdengar. Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menatap wajah muda dan cantik di depannya. Ketika aku menunjukkan rasa percaya diri. Kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang penyombong-sombong. Ketika aku berbicara dengan rendah hati sekarang. Kamu malah mengatakan ini kepada aku. Petik dua, wajah Ying Huan Huan memerah tanpa sadar ketika dia mendengar ini. Dia segera berkata, aku tidak mengenal kamu dengan baik di masa lalu. Sekarang, aku menyadari bahwa kamu memiliki potensi luar biasa. Oleh karena itu, harus ada kemungkinan kecil bahwa kamu dapat berhasil memahami kitab suci sunyi-sunyi yang besar. Petik dua, suara Ying Huan Huan berhenti sejenak ketika dia berbicara tentang hal ini, sebelum dia melanjutkan. Tentu saja, itu bukan masalah besar bahkan jika kamu gagal. Bahkan kakak perempuan yang lebih tua gagal memahami kitab suci yang besar. Karena itu, tidak perlu malu. Petik dua. Dari kelihatannya, meskipun dia memiliki pemahaman tentang Lindong, dia masih tidak memiliki banyak keyakinan bahwa yang terakhir bisa berhasil memahami kitab suci sunyi-sunyi besar. Lagi pula, benda itu terlalu abnormal dan keras. Namun. Kepala Ying Huan Huan sedikit dipukul oleh Ying Xiao Xiao saat kata-katanya memudar. Dia segera menoleh dan wajah kecilnya menatap yang terakhir dengan kebencian. Ying Xiao Xiao tidak bisa menahan tawa. Tidak masalah untuk menghibur orang lain. Namun, kamu sebenarnya berani menggunakan aku sebagai contoh negatif. Lindung tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan adegan ini. Setelah itu, dia melirik King Ye dari sudut matanya. Senyum di wajah yang terakhir telah berkurang sedikit karena kata-kata menghibur Ying huan, huan Namun, ia tetap mempertahankan sikap yang bebas dan mudah. Meskipun demikian, tatapan dijaga di matanya ketika dia melihat Lindung jelas menjadi sedikit lebih kuat. Saudara Junior Lindong, silakan masuk dulu. Tuan Sekte sedang menunggumu. Ying Xiao- Xiao menepuk nona muda di sampingnya sebelum melihat ke arah Lindong. Lindong mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Aula megah di depannya. Menghirup udara dalam. Ekspresinya segera berubah serius saat dia berjalan maju. Akhirnya, dia mendorong membuka pintu dan berjalan di bawah tatapan menonton trio Ying Huan Huan. Dia memang cukup baik. Paula Desolate telah menemukan bakat nyata saat ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di kompetisi Hall mendatang. In Xiao Xiao menatap Lindong yang menghilang kembali, dan tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut, "Mem, Lindong sangat mampu. Dia hanya memiliki kekuatan panggung lima yuan Nirvana, namun dia mampu melukai Yao Ling dengan serius. Tidak heran orang ini memiliki wajah yang sombong saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia memiliki substansi untuk mendukungnya. Ying Huan Huan mengangguk terus-menerus dari kelihatannya." Berbagai pendapatnya tentang lindung telah menghilang setelah insiden sit kuno Yuan abadi. Aku mendengar dari tetua Zhang Lao bahwa dia menelan lima buah kuno Yuan abadi yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya, untuk bertarung dengan kelompok yaoling. Kalau tidak, di samping mereka, King Ye segera berbicara sambil tersenyum. Dia mengerutkan mulutnya dengan cara yang tidak biasa ketika dia mendengar evaluasi lindung oleh kedua wanita itu. Menelan lima Immortal Yuan Ancient Fruits. Mata Ying Xiao Xiao sedikit mengeras. Dia melihat ke arah King Ye dan bertanya, Apakah kamu berani? Ye King tertegun. Dia baru saja akan mengangkat dadanya dan menunjukkan kebanggaan di wajahnya. Namun, ia akhirnya tidak bisa menebalkan kulitnya dan mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan adalah mengangkat bahu dengan tidak wajar. Aku tidak berani. Namun, ketika datang ke situasi hidup dan mati, adalah mungkin untuk mencobanya. Petik dua. Dia muncul dari Hundred Empire War. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah belaka. Untuk bertarung di Hundred Empire War dengan latar belakang seperti itu. Upaya yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan. Ying Xiao Xiao menatap pintu aula yang perlahan ditutup. Dia dengan lembut berkata, untungnya, dia adalah murid Dao Sek kami. Kejutan melintas di mata Ying Huan Huan ketika dia mendengar kakaknya yang biasanya angkuh benar-benar memberi lindung penilaian seperti itu. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia, dia masih pendatang baru. Sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya untuk menaikkan peringkat desolate hall di kompetisi hall yang akan datang. King Ye tertawa samar. Ying Xiao Xiao tidak membuat komentar mengenai ini. Dia menarik Ying Huan Huan saat dia berbalik dan pergi. King Ye memperhatikan punggung kedua wanita ini. Dia melengkungkan bibirnya dan menoleh untuk melihat pintu yang tertutup. Ekspresi gelap dan suram melintas di matanya. Paula besar itu tidak terlalu luar biasa. Lindong melihat jalan berbatu yang mengarah sampai akhir ketika dia memasukinya. Air di kedua sisi jalan itu jernih dan dalam. Sementara uap samar berkeliaran di permukaannya. Kadang-kadang, permukaan air akan berfluktuasi. Seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Lindong mengikuti jalan dan berjalan. Akhirnya, langkah kakinya perlahan berhenti. Visinya melebar saat kolam itu berubah menjadi danau. Daun teratai hijau zamrud ditangguhkan di atas tengah danau. Sesosok duduk di atas daun teratai seperti seorang biarawan tua. Suasana tenang hadir yang membuat ruang ini tampak stabil dan kompak. Ekspresi Lindung berubah sangat serius saat dia melihat sosok manusia di teratai hijau. Dia bisa merasakan jimat batu misterius. Formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur yang memuaskan di tubuhnya bersembunyi dalam-dalam atas kemauan mereka sendiri. Situasi ini terjadi sekali ketika dia bertemu King Zi di ruang kuno. Ini adalah kedua kalinya. Murid Lindung menyambut Master Sekte. Lindung membungkuk hormat pada sosok manusia di daun teratai dan menyambutnya dengan suara yang dalam. Sosok manusia di teratai hijau akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika suara Lindung terdengar. Matanya tampak mengandung matahari dan bulan di dalamnya. Saat matanya terbuka. Lindong bisa merasakan bahwa pikirannya menjadi terpesona sejenak. Sosok itu berdiri dari daun lotus. Setelah itu, dia berjalan melintasi permukaan danau dan menuju. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Lindong. Seketika, Lindong bisa melihat penampilan penuh Master Dao Sekte. Sosok itu mengenakan sepatu kain dan pakaian putih sederhana yang pas. Dia tampak sekitar 30 atau 40 di permukaan dan wajahnya sehangat batu giok. Orang bisa mengatakan bahwa dia jelas memiliki penampilan yang cukup tampan ketika dia masih muda. Ada senyum hangat di wajahnya yang besar dan senyumnya seperti lautan bintang. Seolah-olah hati yang bingung akan berangsur-angsur tenang di bawah senyum itu. Sepatu kain. Pakaian putih dan benar-benar tak terduga. Ini adalah kesan pertama yang Lindong miliki tentang Master Sekte Dao. Lindong masih bisa merasakan sesuatu ketika dia melihat Chen Zhen dan Wu Dao. Namun, pemeriksaan itu sama sekali tidak berguna ketika dia bertemu orang ini. Dia seperti lautan, luas dan tak ada habisnya. Jika seseorang menyelidiki lebih dalam, kemungkinan seseorang akan tersesat di dalam luasnya. Anak kecil, kamu telah melakukan perbuatan jasa besar untuk Dao Sek kami. Master Dao Sekte tersenyum, menatap pria muda di depannya. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu. Aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Huan-Huan. Hati lindung sedikit goyah. Dia tampaknya merasakan sesuatu dari orang berpangkat paling tinggi dalam daosek. Segera, dia membuka mulut tanpa sadar. Meskipun dia tahu bahwa Ying Huan-Huan jelas memiliki latar belakang yang cukup luar biasa, dia tidak menyangka. Tidak benar membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya, aku juga sedikit impulsif. 2. Lindong perlahan menekan kejutan di dalam hatinya. Di hadapan Tuan Sekte Dao, yang bahkan bisa melihat melalui ruang, Lindong tidak berani bertindak pintar. Sebaliknya, dia berbicara dengan cara yang sangat jujur. Mengingat karakternya yang berhati-hati seperti biasanya, dia biasanya tidak akan secara sukarela terjun langsung ke dalam situasi yang berisiko seperti itu. Darah yang dipanaskan memang melonjak dalam dirinya saat itu. Selain itu, sejak dia diselamatkan oleh Ling Qingzu di Kekaisaran Gritian, dia benar-benar tidak ingin peristiwa seperti itu terjadi lagi. Kenapa dia selalu diselamatkan oleh wanita? Kata-kata Lindong jelas menyebabkan Master Dao Sekte menjadi sedikit terkejut. Dia segera tertawa lembut dan perlahan mengangguk. Matanya menatap Lindong dan berkata, Tidak heran kamu bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau, Kingzi." Lindong kaget. Jelas. Dia tidak berharap bahwa Tuan Sekte Dao akan benar-benar menyadari nama kuno ini. King Zi. <tuh> Haha. Apa kamu kaget? Anak kecil. Aku sadar kamu memiliki sejumlah rahasia. Seperti Heaven Dragon Aura di dalam tubuh kamu. Atau Green Heaven Materialist Dragon Skill. Atau simbol leluhur yang menelan. Ketika frasa terakhir jatuh ke telinga Lindong, Murid yang terakhir tiba-tiba menyusut.